Selamat siang pemirsa. Kecelakaan beruntun di ruas tol Pejagan, Pemalang, Jawa Tengah. Telah terjadi kecelakaan beruntun di KM 253 masuk wilayah desa Kukut, kecamatan Bulukamba, Kabupaten Brebes. 13 kendaraan roda 4 termasuk truk, terjadi. Tanggal 18 September, Minggu sore, dugaan sementara penyebab kecelakaan adalah asap tebal yang mengganggu pandangan. 19 luka dan satu tewas, penyebab terjadinya laka lantas saat, ini ada dugaan, ada asap menutupi pandangan Gubernur Jawa Tengah melakukan sidaktor menegur untuk melakukan pemadaman asap. Waspadalah untuk tidak membakar sampah dan sejenisnya di samping jalan bebas hambatan, jadi kita harus mematuhi peraturan yang ada. Demikian yang telah disampaikan, saya Muhammad Irwansyah melaporkan untuk Advi. Terima kasih.